Dah gas langsung gas gacha 8000 Dan ini masih pilek juga eh. maaf ya pilek-pilek ya Oke okay, kita buat misa saja dulu Buat misai satu kali atau dua kali Ya please lah cerino cerino cerino Setidaknya karakter baru lah ya Gua udah lama kagak main ya, semenjak banner Arisu ya Wah, wow, langsung coy satu kali langsung dapat mantap. Oh iya, gua lupa lagi lo rikotnya, rikotnya kelupaan. Berapa nih? Escape? Eh, ya. Satu. <tuh> 救作部 bilang の dong とここに。天原楽園。 terakhir kali benernya Arisu langsung dapat dong. Buat apa gua bisa bizen? Kalau dapetnya sekarang, setelah pensiun, cekan. Oh, sekolah baru ya Valkyrie Police. Wah oh, polisi mental. Tadi bilang sih. Ya. <laughs> kan terakhir kali kan bannernya Aris yuklah wak misai wak misai cirino wak misai misai itu artinya kumis ya kita bahasa mana melayu melayu malaysia lu nggak salah eh, lagi kah kok warna pink tadi itu waduh oh enggak ya kita skip Wow. Oke, okay, pindah ke sebelah. Yuk, bisa yuk, kita pakai yang kanannya. Ah, langsung oke, okay, hampas. Saya dapat kulkas setiap. Ya, kebanyakan bintang 5. ini dapat lagi. Oke, okay, lanjut lagi. wow oh, dapat lagi, cuy. Apakah ini Jenatsu atau yang lain? <laughs> Entahlah, gue nggak tahu lah. Sepertinya gue comeback di waktu yang tidak tepat ya. Seharusnya gue comeback pas banner kolabnya Miku kemarin ya? Satu. Oh. Wow, Momo ya? Eh, Momo ya atau siapa namanya? Momo ya? 説明や解説が okay, <laughs> <laughs> Onesan, onesan, kok onesan? Anda cibibukan onesan. <laughs> <laughs> <laughs> Hah? aneh Katanya red up ya? Simpan atau gimana nih? Gua nggak tahu. Ya udahlah, gua simpan sajalah Oh iya, ini kelupaan nih. Ini belum diambil. Berarti kita lanjut gacha ya? <laughs> Lupa gua nih. Ini belum diambil. Oke, okay, dapat 1300, berarti lanjut gacha lagi ya? Eh. Oke, okay, let's go! Cina, cu, Oke, okay, let's go! Wah Wow, dapat lagi, bro! Apakah ini saatnya? Wah, ini nih, apakah ini saatnya? Dapat lagi, loh Oh, wah apa nih red winter Predator baru kah <laughs> <laughs> ntar geng ini banner siapa tadi perasaan gue banner chinatsu ya kan kenapa yang keluar yang ini gak misa ya yang keluar irasshaimasu ka? Watashi ga di sini ya kan. Ini berapa Barrett up-nya, New Rom. Wah, 25%. Wah, aneh ini cherry ada juga anu. Berapa tuh? Berapa persen? 2,5%. Oh iya, sesuai ya, 0,7 ya. <laughs> Nyasar. banner izuna atau uh, inilah harusnya sih haruna ya izuna nggak dipake juga itu palingan buat red doang red si, kuro ya. selain itu nggak worth it holy hand kita apakah masih bekerja seperti di cn tadi oke okay, lagi cooldown ya polijen kita lagi golden hmm. wow banyak juga ya bintangku. Miranium Gakuen Otose Kotama. Bintangku mendengarnya, bintang. bintang bintang jadi aku Oke, okay, tidak ada muka-muka baru. Ayolah, ayolah Junko, Junko. Oke, okay, let's go. Pakai tangan kanon. Oke. Okay. Uh. Oke okay, masih belum. Oke okay, dapat akari. Kondisi adalah yang terbaik. dapat akari. saya tidak bertanya terbaik. Oke dapat akari. Kondisi bukan makanan Mia, jangan sampai kayak tadi lagi aduh nyasar ya banner sebelah malah sini sini ya. Nixon, anda kan baik ya saya baik ya anda baik, saya juga baik ya oh nah, Nixon kan baik ya tiap ya. kalau ada bansos, dikasih kasih bansos ya. masih tetap saja ampas dia ya. dapat hari, hari milenium ya hari ini sampai 50 Luset, eh? salah banner kabu. kita dapat deh. itu banner mana tadi ya? Yang. lo dia langsung Jangan sampai red off. Mantap, Gahena enak. The world is full releases. Iya, bintang tiga si bintang tiga, bukan ini yang dicari. Gak enak sih, gak enak ya. Gourmet research society betul, ya, gourmet ya. tapi yang bisa bukan cari bukan anda. <laughs> Malah dia tuh, eh, uh, ya, ada-ada. Eh, ya, ada ya, ada-ada. kali lah izuna oh gua disini, cuy, tadi, cuy hel apakah gua balik ke sini lagi jadi hoki lagi ternyata di regular tadi oke okay, let's go pano kagak dapet susah amat deh jadi aruna ya. Sebelah, sebelah semoga Red of Haruna teori teori pakai ninjutsu Ninpo <laughs> <coughs> gua malah ketawa sendiri S -s -s -s -s -s -s kuchiyose senjutsu no balik ke ya terbalik anu ni kuchiyose senjutsu no langsung anu anu wah tidak berguna. Kukira kira benar Haruna, sama saja. Iya tadi pikir benar Haruna. Oke, okay, makin nampasunya. Shōraisei wa <laughs> mono mana nih Bang? Oke, oh, gini kah? Hmm. Ah. Udah kayak anu, Itu YouTuber, YouTuber yang banyak drama-drama itu -drama ya. Yang banyak drama-drama tuh ya di game sebelah. Oke, okay, let's go. Kaman, kaman, come on, Oke. Wala, kagak berbar teori apalagi yang harus dipakai tepat um. <tuh> nah ini kita belum ambil nih ngomong 109 ini 690 banyak juga ya oke okay. pakai 2 biji apakah wala masih belum mantap ini ayo lah nexon ya nexon ayo lah nexon waduh gak bagus minum Nexon. 90 Waduh. Coy, gua di PvP kagak jalan-jalan lo. -jalan. Ayo lah. PvP. ah kayak gini kayak ini baru ya. mona jangan red off lah waduh jangan red off ya mona red up red up ya red up oke okay, red up Come on. Uh, halo bang ya halo juga bang profesor uh, apa namanya haruna ya. haruna ya mungkin itulah tulisan tulisan dokter waduh di terakhir Fuuka itulah oh, karakter baru lah ya karakter baru dengan haruna ya. jangan yang lain ayolah nekson ya. Food, food, food, food. Kepimpinan Hina. Watson 白宮学園オッケー、 Ribu, susah ribu tadi itu 16 ribu wah agak dapet Waduh, fish Wah, baru nya subaki pun kagak muncul munculnya sebaki Mana? Makasih lah ya supportnya. Ayo, lanjut next video Tadi apa? Kan? Woi, muncul <laughs> Gacha ke seratus mungkin eh? muncul loh. Dapat bintang tiga lah. nah ini nih ini gua nggak tahu nih, nih kita putar lagi lagu. Oke, okay. teori pakai lagu ini kan lagu dia kan is dead, makasih lu atas supportnya. Millennium Park, Otose Kotama, Ssst, suara. Guru, Tuhan, Tapi bukan dan ya setidaknya ada peningkatan lupiskan, Nah, akhirnya Junko mantap. Ini nih pertanda nih ya, pertanda ya. Junko Junko kan klub, anu, tukang makan. Beskula. Wah, nih masih belum. Leken, leken. Oh ya, Gehena terakhir okay. Ayolah, bismillahirrahmanirrahim. Ayolah, next one Ini gua kagak main pvp ini Peace lah, kamu Wallah, kagak dikasih Siapa tadi namanya? profesor, eh? eh, ya? Won. Gua. Dikejar Satu kali. sampai sepakat <tongan> dulu. Wala wow. Oke, okay, ayo, ayo Oke, okay, Gahena Salah Nah, benar-benar dapat Selamat